Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Bojong TV ya di kali ini saya akan berikan tutorial cara pembayaran angsuran FIF lewat mobil banking BCA ya oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya pertama-tama langsung aja kita klik mobil bankingnya Oke, okay. langsung aja kita klik MBCA. Langsung masukkan kode aksesnya karena ini privasi, jadi saya sensor. Oke, okay. langsung masuk ke payment masuk ke pinjaman ini di klik ya nama perusahaannya FIF Terus masukkan nomornya Oke okay. Kita cari nomor kontraknya Oke okay. Kita salin ya Langsung masuk ke sini. Kita copy paste. Oke. Okay. Kita send. Nah, kita harus pastikan di sini untuk namanya sama angsurannya ini harus benar ya oke okay. ini karena namanya benar, angsurannya juga benar, langsung aja kita klik ok ini saya udah masukin pin kita langsung klik ok Pembayaran berhasil. Oke, okay. gitu aja teman-teman. Itu cara pembayaran angsuran FIF lewat mobil banking BCA mudah dan simple, nggak perlu berantri-antri. Oke, okay. yang suka dengan video ini silahkan di like, komen untuk bikin tutorial berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh